Berhenti Polisi menggerebek rumah seorang tersangka penyedar narkoba di desa Bukit Sembilan, Siapa? Kampar, Riau. Mana, Bang Inus? Kau. Mana dulu ya. Leo ditangkap polisi saat sedang mengonsumsi minuman keras di ruang tamu. Dalam penggeledahan ditemukan dua paket sabu-sabu siap edar, timbangan digital, dan alat isap. siapa? Penangkapan tersangka merupakan pengembangan dari tertangkapnya tersangka Iwe di desa Bukit Sembilan. Dia merupakan pemasok barang narkoba itu kepada Iwe. Ini, ya, berinisial ini bahwasanya barang tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama Leo mendengar itu kita cobalah mengejar saudara Leo Alhamdulillah kita temukan juga di desa Bukit Sembilan juga posisinya kita amankan Leo dari tangan Leo kita mengamankan lebih dua ditemukan bebe sabu dua kantong ditambah bom terus timbangan Tersangka dikenai pasal 112 KUHP tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.